Lesti kembali ramai diperbincangkan lantaran dirinya terlihat seperti menangis dan tubuhnya yang terlihat kurus ramai dikomentari oleh netizen. Hal ini bermula saat Lesti menghadiri sebuah acara yaitu ulang tahun MS. Glow yang keenam tanpa ditemani oleh suaminya Rizky Bilar. Awalnya unggahan Instagram Ivan Gunawan yang sama-sama sedang menghadiri acara tersebut memperlihatkan Lesti yang seperti menangis. Dia tampak murung dan berkaca-kaca saat Ben Gesia menyanyikan lagu antara cinta dan benci. Awalnya desainer kondang itu memperlihatkan Kanu Agel yang duduk bersebelahan dengannya. Kemudian saat kamera diarahkan ke sebelahnya, yang terlihat ada Nagita Slavina, Aurel Hermansyah, dan Lesti Kejora. Namun Lesti Kejora tampak tertunduk murung dan diam saja. Hingga akhirnya Aurel menepuk kaki Lesti untuk menghadap kamera Ivan Gunawan. Seketika itu, mata Lesti terlihat berkaca-kaca tetapi tetap tersenyum. Namun, beberapa netizen justru salah fokus dengan postur tubuh Lesti Kejora yang dinilai semakin mengurus. Berbagai spekulasi pun ramai dilontarkan oleh para netizen sampai ada yang menyebut mungkin Lesti luka batin ungkap netizen.